Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang Pak Zodiac yang berhasil sukses di bulan Desember tahun 2020 namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya dan khusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan sekitar zodiak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 sebentar waktu kita langsung saja mengambil kartu kepada zodiak yang pertama selanjutnya kepada zodiak yang kedua selanjutnya kepada zodiak yang ketiga selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang berhasil sukses di bulan Desember tahun 2020 Jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan kini saja kita mengambil kartu support NRP yang dapatkan masing-masing zodiak berhasil sukses di bulan Desember tahun 2020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 Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Jadi, saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Six of Swords ataupun 6 pedang. Untuk zodiak yang pertama yang berhasil sukses di bulan Desember tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Cancer. Di sini digambarkan kesuksesan yang didapatkan ataupun keberhasilan yang didapatkan oleh seorang Cancer adalah di dalam kategori kesehatan. Di sini juga digambarkan sebelumnya kesehatan seorang cancer sedang menurun dan di bulan Desember ini seorang cancer berhasil dan sukses untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020 atas dorongan dan support dari keluarga serta orang-orang terdekatnya. Namun di satu sisi di sini kelihatan di saat kesehatan seorang cancer sedang turun dia tidak akan perlihatkannya kepada orang-orang yang dicintai termasuk keluarga sehingga di sini seorang cancer bisa dikatakan berjuang sendiri untuk mendapatkan kesuksesan di dalam kategori kesehatan di bulan Desember tahun 2020 dan untuk support energinya adalah King of Pentacle secara umum King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari cancer sendiri dan di sini menggambarkan seorang cancer sukses dan berhasil mendapatkan kesehatan yang jauh lebih bagus dibanding bulan sebelumnya Dikarenakan di sini seorang Cancer mendapatkan dukungan, motivasi serta masukan dari orang tua Cancer sendiri, orang-orang terdekat Cancer sendiri, dan rekan Cancer sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah well of Fortune Secara umum, well of Fortune itu diartikan roda kehidupan, perputaran hidup, roda perputaran hidup, dan bisa dikategorikan roda perputaran ataupun perjalanan hidup. Dan jika kartu elokot pun kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan roda perputaran perjalanan hidup seorang Cancer. Dari bulan sebelumnya ke bulan Desember ini, jauh lebih meningkat di dalam kategori kesehatan, yang dimana di sini seorang Cancer didukung oleh seorang orang tua Cancer, sahabat serta rekan Cancer sendiri. Dan untuk zodiak yang kedua adalah Six of pentacle ataupun enam koin. Untuk zodiak yang kedua yang berhasil sukses di bulan Desember tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Gemini, yang dimana di sini kesuksesan dan keberhasilan didapatkan oleh seorang Gemini di dalam kategori keuangan. Di sini digambarkan seorang Gemini akan suka berbagi kepada orang lain dan suka membantu orang lain tanpa memilih memilih siapapun orang tersebut. Di sini juga digambarkan apabila seseorang telah meminta bantuan kepada seorang Gemini, seorang Gemini tidak akan panjang pikir ataupun tidak akan suka sungkan untuk membantu orang tersebut dan disinilah pintu rezeki seorang Gemini akan semakin terbuka sehingga di bulan Desember ini seorang Gemini akan berhasil sukses mendapatkan keuangan yang sangat jauh meningkat atas bantuan dan doa dari orang-orang yang ia bantu dan untuk support energinya adalah page of pentakal secara umum page of pentakal itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Gemini mendapatkan kesuksesan di dalam kategori keuangan yang dimana di sini seorang gemini mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak gemini sendiri ataupun anak saudara gemini dan di sini bisa diprediksikan juga bahwasanya kesuksesan yang didapatkan oleh seorang gemini di bulan desember adalah bertakjulnya untuk membahagiakan seorang anak dan jika kalkul okupen kita temukan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan roda perputaran perjalanan hidup gemini dari bulan sebelumnya ke bulan desember ini sangatlah jauh berbeda terutama di dalam kategori keuangan. Di sini digambarkan rezeki akan semakin terbuka, dikarenakan seorang gemini suka membantu orang lain tanpa memilih dan memilah, dan di sini seorang gemini mempunyai seorang anak yang menjadi tujuan dan dukungan serta mendapatkan doa dari anak tersebut. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah Five of Swords ataupun lima pedang. Untuk jodek yang ketiga yang mendapatkan keberhasilan dan mendapatkan kesuksesan adalah seseorang yang berzodiak Taurus. Di sini digambarkan kesuksesan keberhasilan yang didapatkan oleh seorang Taurus di bulan Desember adalah di dalam kategori kesehatan dan kehidupan. Di bulan sebelumnya seorang Taurus sedang mendapatkan kesehatan yang daun ataupun yang menurun sehingga di bulan Desember ini ia melihat peluang untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus serta mendapatkan keberhasilan di dalam kategori kehidupan di bulan Desember tahun 2020. Keberhasilan kehidupan di sini, seorang Taurus berhasil mendapatkan ilmu ataupun berhasil melihat peluang untuk membuka suatu usaha yang dimana di sini dapat menunjang keuangan, kehidupan, serta finansial seorang Taurus di bulan Desember tahun 2020. Di sini juga digambarkan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang mampu melihat situasi dan kondisi serta mampu melihat peluang usaha yang akan dijalankannya di bulan Desember tahun 2020 yang berdampak positif kepada keuangan kehidupannya dan finansialnya dan untuk support energinya adalah King of Sword secara umum King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa serta dalam kategori ini seseorang yang lebih tua dari Taurus sendiri dan di sini menggambarkan seorang Taurus mendapatkan Keberhasilan dan kesuksesan dalam kategori kesehatan dan kehidupan, di mana di sini seorang Taurus mendapatkan masukan bimbingan dari orang tua Taurus, sahabat Taurus, ataupun orang yang terlebih dahulu sukses dibandingkan Taurus sendiri. Dan jika kartu well of Oppo yang kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan produk perputaran perjalanan hidup seorang Taurus dari bulan sebelumnya ke bulan Desember ini sangatlah berjalan mulus, sehingga di sini seorang Taurus mendapatkan keberhasilan dalam kategori kesehatan kehidupan keuangan yang dimana di sini seorang tahu mendapatkan bimbingan dari orang tua ataupun orang yang lebih tua serta yang lebih sukses terlebih dahulu dibanding tahun sendiri dan untuk zodiak yang keempat adalah time of one ataupun 10 tongkat untuk zodiak yang keempat yang berhasil sukses dan mendapatkan keberhasilan di bulan desember tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Scorpio di sini digambarkan seorang Scorpio berhasil dan sukses di dalam kategori karir pekerjaan serta keuangan. Di sini digambarkan juga bahwasannya seorang Scorpio terlebih dahulu mendapatkan pengkhianatan di bulan sebelumnya sehingga di bulan Desember ini seorang Scorpio memutuskan untuk berusaha dan bekerja secara individu memikirkan usaha dengan pikirannya sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Di sini juga digambarkan bahwasanya usaha yang dilakukan oleh seorang Scorpio di bulan Desember akan sangat menunjang keuangannya sehingga di sini dikategorikan seorang. Scorpio mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan dalam kategori keuangan, pekerjaan, dan karir. Dan untuk support energinya adalah King of Cups. Secara umum, King of Cups itu diaplikasikan seseorang yang lebih tua dari seorang Scorpio, seseorang yang lebih dekat dengan seorang Scorpio, seseorang yang lebih berpengaruh di dalam kehidupan Scorpio sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Scorpio mendapatkan pengkhianatan di bulan sebelumnya sehingga di bulan Desember ini Scorpio akan memutuskan untuk bekerja secara individu tanpa mengharapkan bantuan orang lain Di sini juga digambarkan seorang Scorpio akan membuka suatu usaha yang dimana usaha tersebut didirikan atas ide dan kreatif oleh seorang Scorpio sendiri yang dimana disini orang tua sahabat ataupun orang yang sangat berpengaruh kepada seorang Scorpio memberikan masukan dorongan dan support kepada Scorpio agar mendapatkan keberhasilan di bulan Desember tahun 2020. Dan jika kaktual akupunt kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan perjalanan hidup, pada perputaran hidup sangat dirasakan oleh seorang Scorpio di bulan Desember ini, di mana di bulan sebelumnya seorang Scorpio mendapatkan pengkhianatan yang berdampak positif kepada seorang Scorpio di bulan Desember. Di sini seorang Scorpio akan membuat sebuah usaha atas ide dan bekerja secara individu. Tanpa mengharapkan bantuan orang lain yang dimana di sini seorang Scorpio mendapat dukungan dorongan dari orang tua, sahabat ataupun orang terdekat Scorpio sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang berhasil sukses di bulan Desember tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak cancer selanjutnya seseorang yang berzodiak Gemini, selanjutnya seseorang yang berzodiak Taurus, dan selanjutnya adalah seseorang yang berzodiak Scorpio.